Untuk orang sakit lutut. Oke, ini ya selamat pagi dulu. Jelasin penjelasan hari ini modulnya adalah olahraga lutut. Bahkan spesifik lagi khususnya yang sakit lutut. Ya dimulai dengan kalau turun tangga maka turunnya kayak kepiting. Ya satu dulu, ya satu dulu, satu dulu, gitu ya. Terutama kalau turun. Ya, nah yang turun yang mana? Ya tergantung kakinya yang sakit mana. Yang untuk menumpu, yang sehat, yang kakinya turun belakangan, yang sakit itu cara untuk kita turun dari hari ini. Olahraga untuk sakit lutut, yang enggak sakit lutut gimana ya? Enggak masalah, kan? Saya juga tidak sakit lutut ya. Orang diabetes itu juga banyak olahraga lutut ya, seperti jalan kaki misalnya. Tapi kita hari ini tidak jalan kaki. Nah, ini satu juga dulu alat-alat yang di... Ini ceritanya waktu kami berdua ke Amerika, istri sudah agak mending, ya tapi di airport ya masih pakai kursi roda, jalannya sudah hati-hati, tapi sudah nggak pakai tongkat, ya dengan pola nafas, lalu glukosamin itu diambil dari kolang kaleng, ya pagi makan kayak sendok ya siang lagi, malam lagi, jadi makan biasa saja, masanya gimana? Ya dia beli aja, lalu diencerkan supaya gulanya nggak banyak keambil. ambil, ya terus dimakan tiap hari sewajarnya saja, segala sesuatu sewajarnya saja. Nah. Lalu dengan begitu sudah ada perbaikan, tapi jarinya masih sakit. Waktu ke Amerika kita nginep di rumah orang yang kebetulan sakit lutut. Lalu diajari ya, suruh beli balon. Ini balon buat yoga ya. Yang nggak dia pun apa-apa ya. Beli pemberat kaki, ya. pemberat kaki. Ya. Jadi walaupun lututnya sakit, tapi justru harus dilatih ototnya, otot di sekitar lutut. Beli namanya loops band, ada lima warna. Yang satu udah putus, yang paling tipis. ya Jadi ada lima warna. Beda-beda ketipisan, ketebalan makin tebel yang mana ungu makin berat. Nah, sekarang kita menggunakan ini, gimana untuk orang yang sakit lutut? Posisi bisa duduk, bisa tidur. Saya peragain yang duduk dulu, ya. Pertama, balonnya ya, kita taruh di sini, ya. Lalu ditekan dengan demikian, otot-otot paha diperkuat, ya. Karena otot -ot ini kan sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Wah, pakai gambarnya. Saya nggak usah jelasin. pakai gambar ya, langsung Bicep, tricep, apa segala macam, atau namanya susah, pokoknya targetnya aja gimana, gitu ya. Tarikan, lepas, nah, ya. Ini boleh, sebenarnya kalau secara ilmu mau tarik buangnya bisa tarik nafas atau buang nafas, tarik nafas atau biasa saja ada kita latihan, ya. tarik, tekan, ya, tekan. Ini berarti kita menguatkan otot yang menekan dari arah sini. Ya. Latihan aja begini, ya orang biasa juga bagus, ya nah ini bisa sambil tidur bisa sambil duduk lalu gimana dengan karetnya karetnya kita pasang ya di kaki juga ya. kita pasang di kaki lalu kita rentangkan ya kalau dari pendekatan butuh energi yang kuat ya malah begini pas lepas nafas parik nafas tapi kalau pendekatannya otomatis uh, nafas sistem temennya boleh juga tarik nafas buang nafas jadi ada dua ilmu yang saya jumpai kapan tarik kapan lepas ketentangan oke okay. mana saja sebenarnya, waktu saya tanya kemarin Pak Pak Tommy kan juga kalau kebalik gimana ya nggak apa-apa banget ya. yang harus yang harus buang nafas itu pas butuh kekuatan kalau memang betul-betul yang memang kayak wah kemudian dorong sesuatu tapi kalau begini tarik nafas ya. Nah, kan dadanya terbuka dari pendekatan ilmu badak. Ya, ini kan tarik nafas dong, gitu ya, sekalipun dikasih beban karena beban kita tidak seberapa. Ya, maka bisa tarik nafas, buang nafas. Tapi kalau mau, ya sekarang dengan ilmu yang baru, pas butuh kekuatan itu yang tarik, yang yang, yang buang, gitu ya. Berarti malah kayak uh, buang nafas, tarik, buang nafas, tarik, ya, kayak kebalik. Tapi sebenarnya nggak masalah karena ini pendekatannya berbeda-beda ya tarik nafas nah sekarang kan begini kita ngomong buang nafas tarik nafas dulu pas buang nafas itu butuh energi betul kalau kita bicara energi makanya misalnya ada batu bata ya kita tarik nafas buang kayaknya ya, itu energinya keluar saat buang tapi saat saya waktu belajar autonomic nervous system ya tarik nafas itu malah lepas energi kan simpatik nervous system si lepas glukus Lepas kortisol, lepas tekan insulin, tapi waktu lepas nafas, itu malah pas simpan glukus. Jadi kalau pendekatan ini maka justru menjadi tarik nafas, buang nafas. Karena waktu tarik nafas itu glukus dilepas, tapi energi di metabolisme. Makanya sebenarnya kalau menurut saya ya tarik nafas itu sebenarnya kekuatannya waktu tarik energinya. Bah, itu tinggal tinggal disalurkan saja gitu ya. Tapi kan ini kan memang beda pendekatan ilmu. Ya kapan butuh tarik, kapan butuh lepas. Nah sekarang itu kita nggak usah ya dibahas, ya. Sekarang kita tagain aja untuk latihan lutut. Ya. Nafasnya kalau saya yang akhirkan kan tarik nafas, sebuah nafas. Apa ada nafas biasa pelan-pelan ya. Water breathing ya ini sambil begini untuk Kematian otot yang pihak yang berbeda, kalau tadi ya oke pasang di sini lagi ya. Nah, gitu ini kan berarti yang kita lakukan ini sini ya. Kelihatan sedikit kontraksi ya. Nah, begitu narik maka otot yang sebelahnya nah, kita latihan kan begini. Kalau punya tak karet ya, sambil di kantor bisa latihan. Oke ya, sering-sering aja ya, sering-sering aja kan ini. Nah, karet yang warna mana? Sekali lagi tadi, warnanya macam-macam ya. Pilih dari karet yang paling enteng dulu ada tulisannya kok ya ada ada ada beli di online ini misalnya tulisannya medium bintangnya tiga ini heavy tambah hatinya ada empat ini yang yang light ya. enteng ya. enteng banget ya mulai dari yang paling enteng aja omak-omak opa-opa udah 10 tahun mulai dari yang paling enteng nanti bertahap ganti tali yang super heavy yang paling kencang ya Nah kalau sudah tadi meng, meng, apa, buka kaki mengkangkangin kaki gitu ya ini sekarang lompat dulu ke lompong lagi duduk ya ini dipasang pemberat kakinya ya pemberat kakinya jadi lupa lututnya sakit kok malah dikasih pemberat kaki yaitu dia sakit lutut itu karena meniskus bantalan bantalannya itu soat robek ketekan sama tulang supaya tidak ketekan maka ototnya harus dikuatkan sehingga nih misalnya ini adalah tulang bunder lutut lutut lutut kaki itu tempurung lutut kan ada bundernya kalau ini paha ada tulangnya ini bawah nah begini deh ya yang bunder ini tempurung lutut lalu yang di bawah ini e, betis ke bawah yang ini paha nah kalau otot paha dikuatin itu tulangnya ini narik ditarik sama otot sehingga nggak nekan, makanya nggak sakit, ya kebanyakan itu robeknya bukan di sini, kebanyakan ya yang di atas. Nah, tapi kita kuatin dua-duanya sehingga ini kita ini tembok lutut, ini tulang itu ototnya kuat, narik. Nah, mungkin meniskusnya masih robek-robek juga, tapi kalau sudah umur ya 60 tahun ke atas, saya 60, istri, 58. Tapi kalau nggak ketekan, ya maka rasa sakitnya hilang. Nah, harapannya dengan olah nafas, makan sehat maniskus pun, walaupun dokter bilang kalau meniskus sudah tidak ada kenar sisa lagi, sudah tua, ya jaganya sangat sampai aus. Ya kita percaya mujizat, bukan? Gitu, Artinya ya bisa jalan kaki, naik bukit lagi. Nah sekarang kita pasang uh, pemberat di kaki, ya supaya latihan. Latihannya gimana? Yang yang paling gampang, latihan cuma angkat kaki aja. ya Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Ya pakai beberat, ya mau kayak sepatu tentara juga boleh. <laughs> ya ini ada strap seperti ini, ada sekarang yang bentuknya itu bisa diatur skalanya, jadi bisa sampai 2 kilo. Jadi kayak bar, ya ada tali, lalu bisa ditambah, ditambah, ditambah, ditambah gitu Anda cari di. Google aja banyak banget pemberat kaki, ya dari yang ini masing-masing setengah, setengah kilo ini atau kilo. Jadi ada yang sampai bisa masing-masing kaki e, dua kilo. Nah. Lalu dengan pemberat yang sama, ya maka kita dan, dengan pemberat kaki yang sama kita berdiri. Nah, kalau yang merobotnya sakit, yang seperti kita ajarkan ini, Gerakannya ini beratannya itu sama, ya. Cuma, kalau yang sakit lutut, kapan? Kaman, Untuk nah, yang sakit lutut, dengan tangan di sini, ya, latihan terus, ya, arena fans, lepas nafas, arena fans, lepas nafas, Kalau nah, Lututnya sakit, pegangan, ya. Nah, kalau yang gak sakit, ya. sekarang kita praktek aja sekalian, gitu ya. Makin pelan, makin bagus, karena ototnya makin dilatih, dia pelan-pelan sekarang isi saya udah bisa tanpa kursi ya udah bisa semua gerakan itu sekarang saya bisa tanpa kursi bahkan nanti waktu turun begini nggak apa ya itu cuma diayun-ayun terus itu tapi tadi dua duanya kuat ya kalau yang masuk pertama ya waktu begini pelak ngapa ya biar istirahat ya kalau sudah nanti ini nggak apa nih Wah ini pegel banget. Ya, memang dilatih, ya. Memang dilatih, ya. Otot-ototnya -otot kuat, tapi enggak membobani tengkul. Nah, kalau tengkulnya sakit, masih pakai korset. Dan ketika besoknya pindahkan juga korsetnya. Kalau enggak sakit otot, enggak usah pakai korset. Nah, yang pakai pemberat kakinya jauh-jauh itu ada unsur untuk keseimbangan bisa juga misalnya Pak saya nggak punya pemberat ya sudah pakai saja talinya ya hitam merah misalnya ya pakai tali nggak pakai pemberat ya misalnya kalau di dobel ya nggak apa-apa dua-duanya pakai gitu ya jadi nanti misalnya punya tali tapi belum beli pemberat ya nggak apa-apa pakai tali aja makanya ya lepas saya nggak sakit lutut pak ibu-ibu oh, muda yang tidak sakit lutut rajin begini pahanya kenceng nggak bergelambir jadi nggak sakit lutut nggak apa-apa juga ayo ibu-ibu rajin ya biar pahanya kenceng <laughs> <guluh> ya saya juga sakit lutut ya kita bisa pakai berat sekaligus pakai tali masalah juga ya biar pahanya kenceng lalu ganti depan belakang ya ganti depan belakang pakai tali kalau pakai tali tentunya oke okay. sekali lagi pelan pelan sekali lagi yang pakai lutut tarik porsi ya tarik maju tarik ke belakang buang nafas ya maka ini tentu tidak bisa jauh ya sampai nanti istri saya pun tanpa tali dia sudah bisa gerakan pesawat terbang, ya. Jangan masih saya tutup jangan. Tapi ntar kalau tidak dilakukan dicoba kan? Tuh sakit sudah jangan. Begini aja cukup. Sudah mulai bisa. Latihan lagi. Tadi ototnya udah kuat sekali. Gerakan ini boleh untuk yang sakit lutut apabila sudah mulai sembuh ya, Kalau enggak, ada lagi hanya begini-begini aja, yang begini, begini semuanya bertahap ya. Hari ini saya banyak bicaranya, terutama yang sakit lutut. Dan banyak manap yang sakit lutut. Begitu di posisi Instagram aja yang dia sampai 30000 ribu ya, Maka hati-hati yang lutut, kalau mulai sembuh baru mulai bisa keseimbangan. sekarang juga untuk lutut tapi sambil tiduran ya gerakannya banyak untuk olahraga lutut yang sambil eh, tiduran saya sudah di lantai aja gelar karpetnya ya Sentar. saya pos dulu Senta. ya kita nah, olahraga lutut sambil tidur yang tidak lutut pun enggak apa ya parahnya kencang ya. Bahkan itu nanti otot perutnya kencang. Belambil belamil di paha, hilang. Lihat pahanya kayak anak muda, ya. Sambil tidur sama ya. Semakin kalau lebih rileks, ya, kita bisa tarik perutot dan sekali lagi tekan. Tangannya sampai ini, ya. Tekan yang punya bola ya. Tekan. Tekan. Ya, saya pada ini sebentar aja, banyak yang tidak punya pola hanya untuk menunjukkan. tapi sambil praktek ya kita pilih salah satu tali ya seperti tadi sama nah, bedanya kalau kita sambil tidur ya, kita bisa posisi miring ya posisi miring lalu yang dilatih berarti hanya salah satu kaki ya yang mana yang di atas malah yang sakit karena itu yang kita latih ya. Posisi tangan, kekuatan nanti kalau masih mau berdiri, ya, dia kapal kepala boleh. Jadi, kayak ditekuk dulu kakinya, terus kita buka kaki yang sakit adalah yang di atas. Ya, kita fokus melatih yang di atas, apa yang sakit, maka posisi yang di atas, kalau yang kaki kanan ya, berarti berbalik, ya, balik, dan itu yang dibuka. Terus sama dengan e, posisi angkat kaki Tidak nah, punya tali pun tidak masalah ya. Punya tali, pakai tali Belum beli alat, tanpa alat ya. Sudah punya pemberat, boleh double Sudah pakai pemberat, pakai tali Tapi semuanya tertahap Justru dimulai dengan tanpa alat tak ya. Lututnya kanan yang sakit Maka kanannya lebih sedikit. Angkat pelan-pelan Pelan-pelan tapi jangan lupa yang kiri juga diangkat. Jadi misalnya, yang sakit tutup kanan. Maka kanan dua kali. Tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tarik kaki, tarik nafas. Buang-pelan. Turunkannya pelan-pelan, lebih capek. Ya Biar nggak usah lama-lama banget. Ya, tujuannya kan memang membuat capek. latihan pada otot. Walaupun kirinya sehat jangan tidak dilatih, latih satu kali turunkan lagi. Nah, yang punya tali katakanlah sebelah kiri yang sakit Oke, pas. maka nantinya yang dipertahap setelah tadi Nangkatnya sekuatnya, ya tarik atas sekuatnya turunkan lagi, maka nantinya boleh dicoba. Kita melatih otot dengan dibantu ditarik. Ya, ini tarik. Ini seberapa kuat? berapa itu tidak sakit. Ya. Sampai ini bisa 90 puluh derajat. Bahkan lebih. Seperti ya, itu sakit. Kita kaya kayak Kita kaya-kaya. Kita kaya-kaya. Kita kaya-kaya. Kita kaya-kaya. Kita kaya-kaya. Kita kaya Kita Kita karena lancar, karena lentur, akan bisa membantu metabolisme, sentuhan lebih cepat. Jadi body stretching ini, Pak kalau habis beribadah, apa harus body stretching. Ya body stretching bisa pagi, bisa sore, supaya kita sarafnya lentur, bahkan tubuh kita juga lentur. Nah ini karet, ya bukan sesuatu yang kayak kita tendang barang, beban, bahaya. Jadi ya. itu kayak anak sakit, lepaskan. Ya, ya bentuknya. Kita, uh, latih. Sekarang dengan masih lutut dalam tutup, Tadi kan kakinya ditekuk, sekarang kakinya lurus tapi pakai tali. Nah, katakanlah yang sakit kaki kiri, maka mulai dengan gerakan yang sama, ya, kayak tadi cuma tadi begini, ya, sekarang begini. Itu otot yang berbeda yang dilatih. Tarik buang bulan ini, paha kebal banget nih ya. Kalau apalagi talinya warna ungu nanti ya, jadi ya Sekali lagi, dari tali yang paling tipis aja, tipis bisa lima kali, nanti bisa enam kali tarik, nanti bisa delapan kali tarik. Nanti bisa sepuluh kali angkat, nah besoknya kita kalian lebih tebel mungkin hanya tiga kali tarik tidak peduli bagi yang lain nah, silakan coba ah, juga tetap semua kaki kanan kiri tetap dilatih. Hari ini masalah sarung itu gerakan-gerakan dan sudah sama. Ya, walaupun nanti ada gerakan lebih uh, berat, ya, seperti gerakan penyilatan. Tapi untuk lutut ini sudah uh, cukup, ya. Nah, latihannya berapa lama? Mulai dengan sehari sekali aja dulu pagi hari, ya. Karena kalau belum pernah latihan body stretching sehari sekali aja udah. Begal banget. Nah, maka sehari sekali. Nanti sehari dua kali, bahkan itu maksimum sehari dua kali. Kenapa? Olahraga itu tidak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, malah ototnya menyusut. Karena stres, kortisolnya kebanyakan. Jadi, latihan otot, latihan nafas itu sama. Hof dua. Waktu kita tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Itu sebenarnya lebih banyak kortisol. Bahkan maka gula bisa naik. Tapi sengaja ya kan. Setelah itu tarik, buang, diem. Nah, waktu diam itu harusnya tenang, doa. Supaya itu juga menjadi bagian dari para simpatetik nervous system. Setelah stres, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Nariknya kuat lagi, buangnya cepat. Itu kan lebih arah malah ke simpatik tone. Tapi waktu kita buang, lalu diam lalu tarik terus relaksasi itu secara autonomic nervous system itu kan ada simpatik tone, ada parasympathetic tone. Jadi setelah simpatiknya luar biasa kasih stres, kasih beban, di trigger diakhiri dengan relaksasi. Maka paru-paru kuat, itu bicara paru-paru. Sekarang gimana bicara dengan otot? Sama juga, kita olahraga beban itu ngasih stres itu. Ototnya banyak yang rusak itu. Ya, dengan body stretching, dengan latihan tadi Nah, tapi dengan otot-otot yang rusak itu karena dilatih, dipakai, justru tubuh ini terpicu, didorong, dimotivasi sel-sel untuk membelah diri, regenerasi, sel menambah jumlah yang, yang menggantikan yang rusak. Nah, maka tapi itu terjadi kalau kita ada dua faktor, yaitu bahan baku dan istirahat. Jadi kalau body stretching, ya, nanti malam tidurnya pulas, ya, harus tidurnya cukup ya sama kalau orang fitness, fitness kalau guru fitness malah mengajarkan maksimum 45 menit ya karena itu kan uh, body building ya waktu lebih keras lagi ya body stretching pun juga biasanya yoga yoga itu kelasnya 45 menit itu paling panjang 30 menit cukup tapi nanti malam tips sleep nah butuh istirahat enggak boleh over saking pengennya sembuh latihannya kebanyakan nanti malah ototnya menyusut ya sehari dua kali cukup dimulai dengan sehari sepagi sekali terus untuk menambah, untuk membantu pelumasan itu kan glukosamin, tapi yang kita latih kan sebenarnya otot. Jadi, glukosamin itu sebenarnya untuk pelumasannya supaya tidak sakit. Nah, ototnya butuh protein, maka makan protein yang baik, ikan, telur. Ya, kalau kanker mungkin nggak boleh makan ikan, ya telur pun ada yang bilang boleh, nggak boleh. Terkadang sebenarnya kankernya mana ya, atau protein herbal ya dari kacang-kacangan bisa susu herbal atau kalau enggak ya makan kacangnya langsung itu kan protein. Kacang almond, kacang kedelai, kacang hijau, kacang-kacangan itu mengandung protein ya. Kalau kacang mete kan ada yang pegel gitu ya. Ya, pegel itu sebenarnya kacangnya digoreng, coba dikukus. Tapi masak, mete dikukus. Kan <ganti> ada mete buat dimasukin ke capcay gitu kan. Nah, itu protein, protein itulah bahan bakunya otot. Ya. Atau minum kefir Kefir itu ada W-nya, W itu protein rantai pendek. Makanya kenapa saya dari 2009 minum kefir, ya kita bisa beli W Ya kalau kita orang-orang yang mau bangun otot itu kan bisa beli protein W, W protein, membangun masa otot itu. Cuma kebanyakan yang dijual itu tuh gulanya tinggi. Karena untuk orang berenergi, untuk angkat beban, maka saya bikin kefir yang beningnya itu W, yang putihnya itu cur. Nah, putihnya itu lemak, tapi lemak bagus karena lemak susu yang sudah difermentasi. Tapi kalau hanya mau proteinnya saja, nggak mau lemaknya, minum yang beningnya tuh, maka bikin kefir dari susu yang non-fat, tapi harus yang pasteurized. Kalau yang sterilisasi, bakteri udah nggak mau makan, ya manusia aja mau makan, <gih> bakteri lebih pintar. lebih bagus, lebih sehat. Maka yang saja atau susu murni, nanti diambil B-nya, diambil proteinnya. Bagi yang non kanker karena yang kanker ini kan plus minus pro dan kontra kalau udah kefir kan boleh nggak boleh dan seterusnya ya pusing kalau orang-orang berdebat gitu ya makanya yang orang-orang kanker saya sarankan masuk WA grup kanker di situ banyak orang yang sudah sembuh dari kanker nah belajar dari penyintas dari orang yang sudah sembuh ya sama juga belajar diabetes saya diabetes saya sembuh saya lepas insulin saya lepas obat saya bisa ngajari dari apa yang bukan yang saya tahu tapi yang saya ajarkan sakit lutut saya nggak sakit lutut tapi istri saya Terparah sampai nggak bisa berdiri, di kuotkan masuk kamar hotel, gagal airport pakai kursi roda. Sekarang sudah bisa, ya. Google Voice-nya ngomong sendiri. <laughs> Oke, jadi kita bisa latihan dan menjadi sehat. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman bisa sembuh, ya. Terutama yang sakit lutut seperti istri saya dari terparahnya turun dari mimbar, ceramah, karena istri saya juga empat Tuhan, ya, mengisi retret berdua dengan saya, tapi saya tinggal ke kota yang lain, karena saya ada pelayanan di kota lain, di kota itu, di Mataram, dia turun dari mimbar, duduk, gitu ya dia bisa berdiri, kayak enggak kuat, digotong kursinya sama panitia bawa ke kamar hotel. Di kamar hotel, kalau mau bergerak begini, jadi kursinya digeser, nggak sanggup berdiri, tapi geser bisa, udah begitu di kamar, terus akhirnya gelundung ke kasur, Oke, waktu itu terjadi, saya bilang, tiap jam, tiap dua jam, olah nafas, Wim Hof 2. <tuh> kuat berdiri itu berarti bukan hanya maniskusnya robek, tapi peradangan. Nah, Wim Hof 2 itu anti-inflamasinya kuat sekali. Simak di modul Wim Hof 2 dan inflamasi. Saya jelaskan bagaimana Wim Hof bisa mengatasi inflamasi. Peradangan. Kakoraknya sakit, kakinya sakit, nggak bisa jalan. udah Wim Hof 2. Gitu ya. Untuk untuk emer emergensi, dua jam sekali. Tapi kalau sudah, sehari sekali relaksasi malamnya MBSR ya harus imbang tapi untuk emergency boleh itu dengan cepat istri saya besok paginya udah jalan akan berhenti minggu itu kejadian nggak bisa beri Sabtu minggunya udah kotak lagi ya minggunya kotak lagi berdiri ya pulang baru latihan sekarang sudah bisa panjat gunung bukan gunung sih bukit tapi 8 kilo naik, ada tanggalnya lagi. Uh, ada turunnya dulu turun, kayak kepiting. Gitu. Karena turun biasa aja, kayak normal aja. Sepedaan jalan kaki, naik tangga, turun tangga dengan cara yang normal. Ya, menurut teman-teman juga bisa mengalami kesembuhan tanpa harus dioperasi kan murah. Ya, cuma dengan latihan dan olah nafas.